Halo aku Dokter Pipin dari Jogja aku akan menunjukkan penyebab cadel Nah kita lihat sini ya ini lidahnya sekarang ngomong R coba. R. R nah kenapa lidahmu susah ngomong itu penyebabnya adalah tali lidahnya ini di sini ini kalau kita lihat kita buka ini ada tali lidah tali lidahnya ini sangat ter Terlalu dekat dengan ujung lidah. Nah kalau dilihatkan ini lidahnya gendut gitu ya. Standarnya lidah itu kan panjang gini. Sekarang melat yuk. Melat. Nah kalau diamati ini di sini ini standarnya kan harusnya gini. Ini lihat ini kayak gini. Bahkan cenderung ini agak begini loh. Soyo yo melat yuk. Nah kalau melat panjang di sini membentuk cekungan kayak jantung hati gitu cekungan. Ini adalah ciri orang yang nggak bisa ngomong r. Nah sekarang penyebab-penyebab dari ini adalah kesul, eh, apa tali lidahnya ada di depan, dan ini cirinya adalah pada waktu bayi itu anak akan kesulitan nenen. Nah, kalau sampai ibu-ibu itu punya, kok anakku kalau nenen susah ya, itu diamati tali lidahnya. Apakah tali lidahnya, ujung dari tali lidah ini terlalu dekat sama ujung dari lidah. Seandainya terjadi kayak gitu, sejak kecil segera ke dokter untuk dilakukan pemotongan tali lidah supaya anak menjadi normal dan bisa segera ngomong huruf R pada waktu udah gede nanti.